Baiklah para sahabat nasional dimanapun anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini kembali nggak bisa move on dengan momen di acara DA5 kali ini di unggahan official Adi Collection momen saat bunda lesti papabila setelah acara di DA5 di depan studio di luar studio 5 in the year, masya Allah ada. Lesla Lovers, Lesti Lovers Ini kompak banget ya Untuk foto barang dengan Bunda Lesti Papabila Masya Allah terharu Bangga dan pastinya Bahagia sekali melihat Momen ini Di postingan ini pun ada sebuah kalimat caption panjang Yang dituliskan langsung oleh Adi Collection Kami berlomba-lomba Mengejar, menggenggam Menjalani persaudaraan Bukan membeda-bedakan atau Membanding-bandingkan Berlomba paling ada berlomba-lomba paling jaya bukan itu kembali ke tujuan sebuah komunitas tanpa batas loyalitas dan berkualitas Wow luar biasa sahabatbat -sahabat, ya mudah-mudahan kekompakan kita semakin terjaga dengan baik silaturahmi pun tetap terjalin dengan baik Masya Allah semoga kita semua selalu diberikan kesehatan kebahagiaan amin. Kemudian ada info penting banget untuk warga Konoha, kali ini infonya langsung dari AMI Awards. Perhatikan persahabat ya, pengumuman nominasi AMI Awards itu hari Rabu tanggal 14 September 2022. Tepatnya besok persahabat ya, pengumuman nominasi Anugerah Music Indonesia award 2022 jadi jangan sampai lupa doakan yang terbaik di ajang AMI Awards mudah-mudahan Bunda Lesti masuk nominasi dan bisa kembali meraih merebut dan mendapatkan piala penghargaan AMI Awards kita lihat juga persahabat jadi ya, kalimat caption yang dituliskan siapa yang penasaran tunggu banyak kejutan besok siap-siap nih persahabat ya kejutan akan banyak besok, jadi kita selalu mendoakan yang terbaik tetap kompak dan solid mendukung karya-karya idola kita. Berikutnya juga persenjataan yang kita lihat di unggahan Bibi Indi Nur Aida mengunggah sebuah postingan foto bareng Bunda Lesti dan saudara-saudara lainnya. Ini luar biasa keluarga besar Bunda Lesti Kenziora di saat acara lamaran Aa Beni Mulyana Sofian. Ini masya Allah banget ya. Kebahagiaan, kebanggaan selalu tentunya kita dapatkan dari sosok Lesti Kejora. Dan di postingan ini pun ada banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya ada komentar dari Kak Rivi sebagai manajernya Bunda Lesti. Disitu mengatakan, "Setipe semuanya, love! Wow, masya Allah, banget ya setipe nih semuanya." Dan Bunda Lesti Kejora pun memberikan komentar love hitam ya di postingan Bibi Indi Masya Allah luar biasa. Semoga keluarga besar selalu sehat henti-hentinya Mendoakan yang terbaik untuk idola kita dan keluarga besar Selanjutnya bersahabat kita lihat juga ya Ada momen spesial semalam di panggung Dangdut Akademi 5 Indosier Ini spesial banget PBL saat hadir di tengah-tengah panggung -tengah Lagi digendong oleh Papa Miller Masya Allah Bang El Memang luar biasa nih anak Masya Allah Semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan selalu menjadi tentunya bintang Wow, ini pastinya bakal menjadi pemimpin yang sangat bijaksana Abang El, amin Dan kita lihat juga persahabat ya, keunggahan Kanova Kembali Kanova persahabat ya Ini memposting momen saat digendong oleh Oma nih Saat kemarin ya, aksi jailnya BBL bikin ketawa ngakak banget ya, Masya Allah Abang El ini sih luar biasa banget ya Dan kita lihat juga di kalimat yang dituliskan langsung oleh Kanova, Nova Masya Allah, Abang El Papanya waktu baby banget ketawanya Kayak anak bule, kakoina, jailnya juga kayak papanya Datang-datang omanya dikasih inus katanya Tapi kan ngakak banget ya Abang Fatih Aksi jailnya emang nurun banget dari pandanya persahabat Masya Allah Dan setelah jailin Oma langsung ketawa nih persahabat ya, responnya luar biasa, Abang El bener-bener anak pintar, anak soleh, dan anak cerdas banget nih Abang L emang selalu bikin semangat warga Konoha pastinya Dan kita lihat juga persahabat ya di kabar berikutnya Ini ada kabar dari Keep Calm, nih, persahabat ya, yang mau posting sebuah DM pesan Ini dari salah satu haters nih persahabat ya, yang berkedok fans ini orang persahabat ya Di komentarnya Ini komentar-komentar negatif Dan tentunya ini komentar Banyak banget nih dengan komentar yang sama Pertanyaannya Maaf ganggu mas, mau tanya itu mas bilarnya Perokok atau ya Katanya itu Ini komentarnya pertanyaan persahabat ya Lebih dari 5 kali, pertanyaan yang sama lagi Ini kita lihat juga persahabat Di kalimat caption yang dituliskan saya kenal akun yang di DM ke akun temennya kakak Bilar berwajah seribu kah dia wow kira-kira siapa nih personal dia dan kita lihat aja di kolom komentar di postingan ini banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan dari akun Instagram Ian Fandi mengatakan Udah hafal sama tuh akun Min, agak kiding keding dan kadang-kadang Min katanya tuh Dan kita lihat juga persahabat ya di jawaban Ian Fandi berikutnya Saya berharap si Min, Tim dan Lesler pantau terus kumpulkan bukti-bukti dia dan gengnya yang suka head comment Negatif thinking mulu Jadi kalau bukti udah banyak, ntar mereka inisiatif laporin tuh akun-akun Dajjal karena udah meresahkan, jadi sekarang biarin aja dia merbuat sesuka hatinya. Contohnya seperti hatersnya Kak Ayu Tingting tuh selama beberapa tahun didiumin. Akun pengiring opini begitu udah lengkap, barbuk langsung dilaporin kan. Terbukti adem ayam Kak Ayu Tingting sekarang begitu dilaporin hatersnya. Betul banget persahabat. Dan kita lihat juga ya di komentar berikutnya. Dari akun di disitu mengatakan, seperti kenal akun ini aneh sering head comment di mana-mana kadang-kadang pro kebilar kadang-kadang pro ke lesti hati-hati semua admin ya ada yang bermuka dua nih tuh yuk kita sebagai fans tetap berhati-hati mudah-mudahan sebagai fans sejati tulus mencintai mangrove dan mendukung idola kesayangan kita dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru berikutnya jangan kemana-mana tetap ikuti channel diva tv yang akan selalu memberikan informasi terbaru Kabar baik dan kabar bahagia dari Leslar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.